Assalamualaikum Fasihah Waalaikumsalam Lagi ngapain adek tuh? Lagi belajar Viral, seorang bayi bernama Fasihah Hafizatun yang mampu mengetahui seluruh isi Al-Quran Fasihah anak yang lucu dan imut ini memanglah anak yang cerdas dan selalu dilatih setiap hari oleh orang tuanya menghafal Al-Quran Di usia dini seperti dirinya, tak banyak anak yang mau diajarkan, apalagi serius untuk menghafal seperti Fasihah namun Fasihah berbeda dengan anak yang lainnya. Dia mampu belajar dengan serius dan menghafal dengan cepat seluruh isi Al-Quran. Selain itu, Fasihah juga fasih dalam berbicara layaknya orang dewasa pada umumnya. Bahkan Fasihah tidak hanya bisa serius, dia juga bisa diajak bercanda. Kini anak imut dan pintar ini jadi viral setelah aksinya dianggap orang melampaui anak-anak seusianya. Assalamualaikum soreha. Waalaikumsalam. Sekarang mau baca surat apa? Apa, apa artinya? 4 darah ada berapa ayat? ada 19 ayat ada 19 ayat, coba baca bismillahirrahmanirrahim ikra' bismi rabbi kalladhi hulaq hulaq ala'i msa'na min alaq ikra' wa rabbu kaya akrab ala'i alama'il qala' ala'i msa'na malam ya'laq kalla'in ala'i msa'na layak go' Arra'a mustagna, inna ila rabbika ruj'a ala huda takwa bi anna illa bin Nasi Allah kas botim hati ah sangat alhamdulillah